Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad sahabat tarikul jana dimanapun kita berada semoga kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah nikmat Allah semoga kita semua dipanjangkan umur kita disehatkan badan kita dilapangkan semua rizki kita dimudahkan segala urusan kita dan kubulkan hajat-hajat kita wahajati dunia bilmai isarah wahajati akhirah bilmaufirah amin amin ya rabbal alamin kita akan menguak yang kayaknya unik dan menarik lagi-lagi info yang kami terima tentang pesugihan. seperti apa kisahnya kita akan kuak bersama sosok-sosok mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah karena berbahaya kita bersekutu dengan jin, ya Ismu baru minaf. Rahimah banyak mendorotnya daripada manfaatnya karena bangsa jin, apalagi jin itu aswat atau jin hitam, maka bisa menjadikan kita ketika akhir hayat, kita kesulitan menghadapi sakaratul maut, kita kesulitan menghadapi nazak apabila kita bersekutu dengan bangsa jin. Tentunya penyambungnya adalah dukun. Kalau kita ingin kaya lewat... Di, cara mendadak kayak mendadak disuruh bekerja kesusu-kesusu dirawangi ngeramesi togel ngerewangi cari pesugihan inilah manusia sama Allah disuruh bekerja yang giat biar rezekinya barokah tapi ndak kanten opo oh, enggak konten tuh bahasa Indonesia nih enggak sabar ya sampai direwangi bersekutu dengan jin pesugihan dirawangi ngeramesi togel dan lain sebagainya ini hal-hal yang yang mana dilarang oleh Islam, oleh syariat Islam, tentunya akan berdampak buruk, apalagi pesuki pesukian persekutu dengan makhluk gaib ini sangat membuat kita akhir hayat itu kesulitan. Nah untuk pilihan sebelum kita langsung aja ya kita baca sholawat dulu biar dimudahkan urusan ini, Amin. Amin. karena nggak nampak mata. Dengan berokas sholawat mudah-mudahan kita bisa mengambil ibuah pelajaran atau hikmah Amin. dari kisah ini nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi ya rasulillah muhammad ibn abdillah asarikir amin wa Allahumma hai, ala sayyidina Muhammad wa hai, hai, bil hai, wa hai, hai, hai, ya Allah hai, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita saksikan bersama mudah-mudahan bisa menjadi ibroh pelajaran hikmah buat kita jika baik silahkan ditonton silahkan dipelajari jika buruk tidak usah ditonton matikan saja YouTube nya ya sini kawan-kawan ini ini sorry tidak usah dikunci tidak usah jangkos ayo bu sampai di dengan kamera juga di mana? Masker Jogja yang ya. ya, sudah pengisian ada, belum oh, belum datang baru dua detik. Cenek, nah ini Pak. Satu-satu apa langsung dua lagi satu dua aja. Nakoi oh. <laughs> satu, satu Satu dulu aja. Jadi saya. Bisa pancen enggak? Oh, ditanya mana saya butuh bensin, Ayo, Bu, tanya, Bu. Aku sempat tanya dia lawan dulu. Oh, belum-belum nestal belum loh, Pak. Iya. Apa dinetalkan dulu? Serang dulu. Gua bisa ngomong? Serang. Apa? Ayo, sakit. Ayo. Ya udah, musuh ini aja. Ayo lawan ini. Serang. Ayu, yang punya hajat sini loh. Kocok kan, diurus terus dekat aja Bu sini loh sini sini sini dulu terangin boleh tuh yang punya satu di siapa orang tuh Allah Allah Allah Allah Allah Wah. Ah itu. Ah. ah. Eh. mana lo? Tuh tuh, tuh. Oh lo musuh kamu. Serang tuh aja. Hamas pot -potnya. Nih lo, musuh kamu nih. Nih, musuh kamu. Allahu dulu ayo, ayo bis tuh suutnya berani gak nih eh Ayo serang! Allah, sudah, bayang, ayo, sini. Dah. duduk, duduk sini Duduk, masih kuat dia. ya. Oke, ya. ya. guys ya. ya, Ayo, Ayo, ayo. Nama, ya. Iya. nama, silakan. apa-apa. sudah, sudah saya Sudah, tidak Nyerang, Nyerang, Nyerang, ya, ya, udah. Sini enggak apa-apa. Bahasa Indonesia. Selamat. Selamat. Selamat. ya. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat. kamu di sini? Kamu di rumah. Kamu, kata kamu siapa? Kek. Kenapa? Ada maupun. Kamu tinggalin di mana? Di rumahku ya? Bila, bila. Atau. Atau. Bila, bila, bila, bila. Ya. Atau, ya, kaku. Kamu tinggalnya di rumahku. Ya. Tinggal datang sendiri apa di semua orang? Kamu sudah tahu Hah? Aku disuruh siapa? kamu sudah tahu disuruh siapa? Aku belum Aku tahu kok. Kamu tahu kamu. Udah lama kamu di rumahku. Ada saya. Enggak, kok apa? Ada saya. Yang. Enggak usah takut, lawan aja. Enggak usah takut. Eh, usah takut. Takut. Takut. Takut. takut. Kenapa? Kamu mau takut. kamu disuruh? Lukaku. Perjanjian Persanjian apa? Aku disorok majikanku. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Majikanku. Diam. Pesukian. Oh, ndak nah. Dan Janjianku. Anakku jadi tumbalnya. Oh, anakku jadi tumbal. Iya. Nah. Untuk ramanya apa? Ya. Nah. Sampai. Azam. Ma. Kamu mau enggak pergi dari tuduhan aku? Gak, kenapa? Gak akan pergi karena majikanmu telah memiliki untuk menjadi tonton. Ya udah, kau minta maaf. Diam, diam. Dipaksa ya, keluar ya, ada tubuh aku ya. Kalau baik ngapa? Ngapain? Ngapain? Enggak kasihan sama anakku juh ngabis kan? yang, yang nyuruh yang nyuruh siapa Namanya yang nyuruh orang sederhana. dekat saya saudara sendiri loh yang nyuruh saudara sendiri Teman dekat apa siapa saudaranya sendiri jauh enggak dekat nggak dekat, dekat. Uh. Oh, yang, yang nyuruh cowok apa cewek kita cewek oh. Tidak tahu apa masih muda? tahu Tidak nah, nyuruh saya yang jatuh apa masih muda? Kamu sudah tahu, jangan bergabung Tahu tahu ya, Aku kan perlu kejelasan Tua Tua? Ya Terus kalau cucuku diganggu enggak sama kamu? Anak buahku Ya? Anak buahku Anak buahku yang ganggu Cucuku yang berlahir itu Buat dia menangis ooooh <tutuk> iya makan saya minta kamu keluar ya, jangan ganggu aku, ya. aku, aku, aku ya nanti dipaksa loh, kamu keluar loh. siapa? campur oh. siapa yang berani? siapa oh. yang siapa yang berani? Oh. siapa yang Ya, yeah. yeah. yeah. yeah. hey. <laughs> apa? Tidak ada dengan kamu. Kenapa? Kenapa kamu bisa? Engga, enggak. saya, saya enggak kalian yang yang saya ini. Hmm. Tunggu pembelaan sampai tawon melaya. Kenapa itu tangan Allah bukan tangan kalian? Bukan, bukan saya ada di lambung kembal apa? Pesugihan apa tumbal apa? Pesugihan. Pesugihan. Sudah uh, lama ya? Mau anakmu sejak udah umur 6. Oh iya, benar persis itu, Pak. siapa sekarang. Iya. Kamu enggak kasian toh sama anakku disiksa bukan, gitu? hidup? Hah? Dia datang sama Allah Hah? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Aku gak kelabati. Hmm. Aku paling sakit. Aku gak bisa mati. Aku yang melukai anakmu. Yang menjatuhkan anakmu. Sehingga anakmu sampai sekarang. Tidak akan sembuh. Kenapa kamu datang ke sini? Menjatuhkan sih? gimana? Menjatuhkan siapa? Kenapa? Tengokan. Aku yang bangun, teman -teman, teman -teman. Kenapa kamu Emang datang ke sini? Memang kenapa aku datang sini. Bukan urusanmu. Saya Bukan obat ini, kenapa, kamu panggil aku? Hah? kenapa panggil aku? Kenapa panggil aku? Ya saya pengen tahu aja kenapa anakku sakit nggak sembuh sembuh. Bukan saya buat mati Hanya pengen anakku sembuh, kamu keluar dari tubuh anakku dan tuku cucuku. Tidak, tidak bisa. biar aku akan terus itu. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. biar, anak, biar, adikku... biar Jangan sakit ya Jangan sakit ya Jangan sakit ya Bisa Kenapa gak bisa? Karena nama jika Majikanmu siapa? Majikanmu siapa namanya? Orang terdekat Saudara Tak Tidak akan kusebutkan nama sampai Orang terdekat dari keluarga sama dari orang lain? Keluarga Keluarga Masih punya suami apa udah rondo ya ganggu Sudah rondo. rondo ya, rondo. Coplok. Eh. Sini. Ayo. Allah. Allah. Allah. Daniel.. Terus apa mau ngumpul? Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, belum selesai urusannya. Ya. Sini aja, sini aja, sini aja. Sini aja. Sini aja. ikutin Ini Dia. dia akan meninggal. Yang dia. meninggal? Siapa yang Orang yang terusah menyembuhkan dia panas siapa yang menyembuhkan dia siapa yang menyembuhkan siapa? pernah, Tewas di tanganku, yeah. dia dia Doko. Ya dia aja. Apakah yang menyembuhkan dia? Kalau ya. Tumul. Tumul ini aja ini kalau ini kamu kena lawan ini nanti lawan saya ini aja yang kamu lawan singkirkan dia panas ya mikiran mikir serang uh. serang ini bu ini bu ini berat sekali bu aku Apo? Ayo, kita harus sebuh nakal. Apo? apalagi Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Maka, ya. Pesanian, Ayo Sanjian Ayo posanjian ini Nama dukun Nama matikan siapa Dukun dari mana? <tuk> Parah Sih Kak, tadi pernah matikan dokon yang pernah menyembuhkan itu ya? Apa? Sebutkan tadi, kamu ngomong apa tadi? Gagal! Apa gagal? Sini, sini, sini! Sini! Dia pernah juga, Kak, bisa kak. perempuan kak. meminta Abi bantuan. dengan kita, masih terus berlaku. Saya hentikan perjanjiannya sekarang. Kak! Jika kamu panas, kak, tidak bisa kak. mati aku harus berhenti Suruh enggak ada penjalian. Enggak tahu urusan dengan kami. Ada lah. Kak tanggung bangsa tak. manusia kamu. Tubuhnya dari mana, ya? Wah! Ki. Hah? Enggak tahu Ini pimpinannya yang mana? Kamu apa dia? Iya, hey. kamu pada dia pimpinannya. Nah, pimpinannya. Ini pimpinannya, ya? ini miliknya. Ini miliknya ini. Loh. Ya. Tunggu saja. Bisa mati <tik> Aduh. Aduh. Ayuh, pe, people, panas, Masih mau tiap aku. Cek radar. Panas. Aduh. Itu radar. Panas banget. Udah panas. Oh. Buka, makanya, pencet ya. dulu. Ayo. Pencet apa? Enggak usah ganggu lagi. Enggak usah ganggu lagi, ya. Ya. Jadi kalian kita masukin botol? Iya. Ya lebih kurung loh eh, kalau bisa sini, sini, sini. ayo, dan Jan ayo, sini siapa sini? siapa? Jauh. siapa? jauhkan dari aku ini ya gak bisa, aku pengen mati, aku panas, aku mati ya, biar, apa. biar mati biar mati tapi kamu mati oh, enggak Uah. gak mau biar ini, Pak eh, Ustaz Kami akan bilang majikan Mau baik. sini lu bus. <laughs> Panas banget. Cepat, cepat. perjanjian. Perjanjian gimana perjanjiannya? Bu, tanya Bu. Ayo, sini, sini. Bu. Ayo. Aku intinya pengen anakku sembuh jangan diganggu sama cucuku. Jangan diganggu. Silakan kalian keluar, jangan mengganggu di tubuh anakku sama cucuku. Mau enggak? Jangan Gak. mengganggu cucuku dan anakku. Kalau aku mati, aku nggak mau membunuh kamu. Aku, aku nggak mau membunuh kamu, cuma aku minta anakku disembuhkan. Kamu keluar dari tubuh anakku dan cucuku. Aku nggak mau membunuh kamu. Kalau kamu mau tobat mengeluarkan dari tubuh cucuku dan anakku, anakku pengen sembuh. Aduh, kamu yang? Kuk banyak ayam aja, Ay -ay ayam negeri, <gum> ayam sayur. Ayam. Pak ayam aja. God. Intinya aku jangan mengganggu anakku gitu aja. Aku pengen sembuh anakku dan suku. Aku... Ya. Bukan mau ya keluar dari tubuh anakku ya? Aku. Ya udah. Bagus. halo, ya? ya. pulang halo, halo, kasihan halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, ya halo, halo, halo, halo, halo, ya halo, pulang. Pulang. Ya. Ya. ya ya ya halo, ya. halo, ya ya, halo, halo, halo, halo, ya? halo, halo, Pulang Allah udah, sudah bu, sudah. Ya, kalau sudah kita keluar semua. Aku minta tolong ya, sama kamu ya, jangan ganggu sesuatu. Kalau tidak mau, nggak mau bu. Aku jadi. akan. Kita paksa. Bantu. Tapi. Itulah perjanjian Jin. Kamu harus cantik. Ya, ya nggak mau, nggak mau aku. Aku akan. Nggak ya, mau. Aku dia akan pergi. Nggak mungkin, mungkin pergi. mau, nggak mungkin, mungkin dia. mau dia. Kita kenal. Tidak nah, bisa di aja. Ya. Kasihan katanya. Karena aku secara kacir Karena majikanku Menebalkan Anak, -anak. Ya, Untuk kesukihan ya. ya, Sudah, terima kasih Pulang kamu ya Ya terima kasih ya Pulang ya Pulang ya oh, Allah wabar Samperin bus Tuh gue <tuh>, Ya <tuh>. oh. Allah kita oh. minum ya? Nah itu. <laughs> Saya <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Oke, sahabat Gio Assalamualaikum Kita ambil kesimpulan Tadi eh, ternyata Yang membuat Tidak jauh dari keluarga Dari keluarga besar beliau sendiri Mudah-mudahan eh, Keluarga yang membuat Bisa sadar eh, kasihan sebenarnya Dari eh, Masalah ini Sehingga ke depan Bisa benar-benar saya wujud kembali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih.